Brazil harus pulang dengan menyakitkan setelah kalah dalam adu penalti melawan Kroasia Dalam laga ini Brazil sebenarnya tampil lebih dominan dalam penyerangan Sementara Kroasia memasang pagar pertahanan yang sangat rapat sehingga pertandingan pun berjalan alot Sebenarnya Brazil mampu menciptakan peluang-peluang berbahaya sepanjang pertandingan Tercatat mereka mampu menciptakan 21 tembakan dan 11 diantaranya mengarah ke gawang namun ki perkerwasia Dominik Livakovic benar-benar tampil gemilang di depan gawang Kroasia. Ia berhasil menjaga gawang Kroasia tetap aman hingga berakhirnya waktu normal. Memasuki babak extra time, Brasil terus mencoba membombardir pertahanan Kroasia hingga akhirnya mereka bisa memecah kebuntuan pada menit 105 lewat aksi Neymar. Gol Neymar ini membuat ia disejajarkan dengan Pele yang juga berhasil mengoleksi 77 gol sepanjang karirnya bersama timnas Brazil Memasuki babak kedua extra time, Kroasia masih tampil dalam tekanan. Brazil pun beberapa kali mendapat kesempatan untuk menggandakan keunggulan. Namun 3 menit jelang berakhirnya extra time, Kroasia akhirnya bisa menyamakan kedudukan lewat Bruno Vetkovic. Dan kedudukan sama kuat bertahan hingga babak extra time berakhir. Pertandingan pun dilanjut ke babak adu penalti. Di laga ini Kroasia lagi-lagi mampu mempertahankan rekor kemenangan mereka dalam adu penalti. Dominik Livakovic berhasil menepis tendangan pertama dari Rodrigo dan penendang keempat dari Brasil yaitu Marquinhos gagal mencetak gol karena tendangannya mengenai tiang. Sementara keempat penendang dari Kroasia sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Skor akhir 4-2 di babak adu penalti ini mengantarkan Kroasia ke semifinal dan Brasil harus menerima kenyataan pahit pulang lebih awal dari Piala Dunia 2022. <tuh> They're gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through.